Sawit umur 4 tahun seribu empat ratus rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun seribu lima ratus rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun seribu lima rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 1587,17 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 1727,25 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 1750,70 rupiah per kilo dan sawit umur 10 sampai 20 tahun 1753,26 per kilo sawit umur 21 tahun 1694,47 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 1.688,66 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 1.666,31 rupiah per kilo, dan sawit umur 24 tahun 1.584,44 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 7.117,20 rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, Kernel, 5.035 rupiah per kilo, tambahkan 3 rupiah per kilo, dan Dekka, ditetapkan 93,65%. Sekian harga sawit untuk tanggal 17 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.